Jalanan merupakan faktor penting untuk kelancaran transportasi. Ada banyak jalanan dengan pemandangan yang cantik, mulai dari pegunungan hingga pantai. Ada pula yang terkenal dengan kisah horornya dan bikin merinding. Di antaranya seperti beberapa jalan yang dianggap paling angker di Indonesia berikut ini. Cadas Pangeran adalah rute antara Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung di Jawa Barat. Sejak ratusan tahun silam, jalan Cadas Pangeran penuh dengan cerita mistis. Salah satu isi cerita horor tersebut adalah tentang tumbal. Konon, jalan tersebut dijaga oleh sosok tak terlihat. Entah berapa ular besar atau gadis di tepi jalan. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like. -nya. Baru-baru ini viral tentang seorang pria bernama Yana dilaporkan menghilang misterius di sekitar Jalan Cadas Pangeran, Sumedang. Kini pencarian sedang dilakukan tim gabungan SAR, polisi, TNI, dan masyarakat setempat termasuk keluarga lelaki hilang itu. Kabar yang diterima keluarga melalui telepon istrinya pada selasa 16 November 2021 malam adalah sebuah rekaman suara minta tolong. Dan kabar bahwa lelaki itu dijerumuskan ke jurang malam dia hendak kembali ke Sumedang dari arah Tanjung Sari. Ketika beristirahat sambil sholat di masjid sekitar daerah Simpang, komunikasi dengan istrinya masih lancar melalui handphone. Kepada istrinya, Yana mengatakan bahwa ada seseorang yang ikut pulang ke Sumedang. Namun sesaat kemudian datang lagi ke handphone, istrinya pesan berupa rekaman suara meminta tolong dan dikabarkan hilang secara misterius. Jalan Cadas Pangeran sejak dahulu dikenal sebagai jalan yang seram. Beberapa faktor menjadi alasan disematkannya julukan Seram pada jalan yang sudah dibangun sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda tersebut. Mitos yang berkembang di masyarakat sekitar, terdapat ular besar yang menunggu di dasar jurang dekat Jalan Cadas Pangeran. Ular raksasa tersebut diduga berjenis piton atau boa. Menurut kepercayaan warga setempat, ular tersebut memakan korban bekas kecelakaan. Bahkan konon ular raksasa tersebut kerap memakan korban kerja paksa pembuatan jalan di zaman Dendels. Pada zaman kolonial tepatnya di bawah kepemimpinan Gubernur Jendels, jalan itu dibangun dengan memaksa warga untuk kerja rodi atau kerja paksa. Seiring berjalannya waktu, banyak warga pekerja paksa yang wafat di tengah lebatnya hutan belantara. Entah karena kelelahan, kecelakaan kerja, wabah demam berdarah, hingga akibat binatang buas. Konon arwah-arwah yang meninggal saat kerja rodi tersebut masih menetap dan berkeliling di sekitar Jalan Cadas Pangeran hingga saat ini. Selain itu banyak pengakuan dari masyarakat yang banyak mengalami hal ganjil saat lewat jalan ini. Nah semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya.